itu nya dengan benar gaib. Benar gaib yang tidak ada siapa yang tahu. Orang akan orang, orang ramai akan tanya ummuhi hey Muhammad Bila binakah ataupun tentang hari kiamat bila nak berlaku. Ul innamal ilmahaa indallah. Katakanlah hai hey Muhammad, ha hari kiamat adalah di sisi Allah, aku tak tahu. Bila nak berlaku? Tapi nabi wayak adanya alamat tanda-tanda patu belakunya pada hari Jumaat. Hak ni mengikut wahyu yang Allah bagi kepada nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أذا كنّا ترابا وأباؤنا إن لمخرجون لقد وعّدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن Innā 6 Astaghfirullah. ayat 77. Alhamdulillah. Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat ni Sebagai sambung ayat kemarin Iaitunya hubungi dengan benar raib Benar raib Yang tidak ada siapa yang tahu Dan tak boleh dakwa katanya tahu benar raib Walaupun Nabi sendiri oleh okay, pakak tanya-tanya Katanya Nabi tahu ke tak benar, -benar gaib Allah raya di dalam quran Walau kuntu a'lamu ghaib, al ghaib Lastakfartu minal khair Kalau lah aku ni tahu benar-benar gaib Nasjaya aku tak buat baik banyak Maknanya nasjaya aku tak Tak ada kena buat benar, -benar baik ni eh? Tak ada kena semuanya Dah aku tahu benda raib Gak marah Nabi katanya setara Nabi pun kena du'o soho dan segala-galo Sebab du'araknya ah Keselamatan, kesejahtera Supaya kita Lebih-lebih lagi kita Kita orang tak tahu benda raib Lepas tu hak Nabi dikwayat Gatu'a ni, gatu'a ni Hubungi dengan akhirat Gapo nak berlaku Adalah jawap pennya sebab wahyu Sebab wahyu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Maka Nabi raya mengikut wahyu Tapi Nabi tahu tak benar raib? Tak Nabi tak tahu benar raib Sebab itulah Allah Ta'ala firman di sini Katakanlah lagi Tiada siapa pun di langit dan di bumi Yang mengetahui perkara yang raib Melainkan Allah Itulah orang kafir duduk tanya Nabi Mata-sa'ah Apakah uh, Ya yes, se'adukan nasuanis akan ah. orang, orang ramah akan tanya umum Muhammad Bila kau Ataupun tentang hari kiamat Bila nak berlaku Ull innama ilmuha inda Allah Katakanlah Hey Muhammad Ha hari kiamat adalah di sisi Allah Aku tak tahu Bila nak berlaku Tapi Nabi rakyat Adanya alamat Tanda-tanda Lepas tu berlakunya Pada hari Jumaat Hal ini mengikut wahyu Yang Allah bagi kepada Nabi Dan tiadalah mereka Menyedari bila Kau masing-masing Akan dibangkitkan Hidup semula Sesudah mati Alhamdulillah kita orang percaya kepada mati dan percaya kebangkitan selepas daripada mati. Konik mahu jadi kemah kejak. Iman kita jangan gonye walaupun sikit. Sebab ini adalah salah satu daripada rukun ime berhubungnya dengan hari kiamat yang setiap orang Mesti menghadapinya. Tak boleh rasa dan tak boleh cintakan katanya. Berat dan dahsyatnya pada hari kiamat macam mana. Tapi apabila sapa pada hari itu. Setiap orang akan rasa sendiri. Nah, kita pun akan duduk di dalai hit hari kiamat itu. Ayat ini perlu Bohkan mereka yang kafir telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat tetapi mereka tidak meyakininya sebab gapo tu orang kafir tahu sebab nabi duk wayak kalau kali kita zamin-zaminlah ni sebab orang Islam duk wayak duk ngajar boleh jadi orang kafir setengah-setengah dia duk tip dia duk buka dalam raikan tu raikan dia duk dengar ataupun setengah-setengah orang kafir dia duk baca dalam surah Baca yang ngaji Ngaji Islam seksa ni Orang-orang kafir Ngaji Gerti Kadang-kadang lebih gerti daripada orang Islam Hak tamada Hak tak ngaji lagi Orang kafir gerti Apatah lagi orang-orang kafir Hak gerti ugamu Dalam ugamu dia lah Lepas tu dia ya gerti juga di dalam ugamu Islam Walaupun pakoh-pakoh Gerti -pakoh, sikit-sikit Ngungu, mungu-plap-plap pun Tapi dia gerti paning so, kita berhajak benar-benar ni kepada belajar reti pahal yakin amal berime dengan kuat tentang benar-benar ghaib Nah, tu utamonyo tentang hari akhirat bahkan mereka berada di dalam syok dalam syok mengenainyo bahkan mat, apa ni mata hati mata hati sikalah eh? mata hati mereka buto langsung daripada memikirkannyo ni tu hepranan kata orang okay, kafir walaupun duk dengar dah duk reti dah di zaman Nabi terutamanya puak-puak musyrikin mekuh lepas tu hal lebih pada musyrikin lagi iaitu puak-puak munafik yang reti Islam tapi duk syok dan wak-wak tak reti bila nak reti tu reti lepas pada mati tu lepas pada mati semua orang okay? Gerti belakang tu, hairway tu jadi bed set. Gerti lalu dah. Sebab tu lah, orang Islam dah, email banyak dah. Nak mari ke dunia semula. Nak kodoh semula, nak buat semula, nak gapa semula, nak duduk tinggal-tinggal. Ataupun nak buat, nak buat, sudah-sudah. Nak jadi sempurna, boleh. Apatah lagi, orang kafe, nak kelik ke dunia, nak masuk Islam. Orang yang tak ada amal Berasa nak klik semula ke dunia Nak hidup semula Nak wa amal Nak sungguh dah Tapi Allah tak ada dia Wipan dah, Masa hidup Tak ada dah Sepadamun Iaitunya dulu Hidup-hidup-hidup Tapi lelaki mati Mungkin lagi alam lain dah Supaya kita Di atas dunia Kita tak klik dah Kepada perut mu' kita Mustahil sama sekali Kita kosari Kopsar Jadi orang tua Nak nak masuk Duk dalam perut mu' kita semula suporang tu banding orang kafir tak boleh masuk syurga tu hatta yaljaljamu fi sammil khiyath tuha katanyo banding mudah-mudah orang kafir tak boleh masuk di dalam syurga orang yang ingkar agama Allah dia sama sekali tak boleh masuk syurga banding katanya uta masuk di dalam hujung jarum ataupun lubang jarum boleh kau utar sah gitu, mau nak masuk dalam lubang jarum? Mustahil. Benpai tidak. Tu lah yang Allah Taala buat bandingin orang-orang kafir. Sebab tu ayat 7 67 ni, ni Tuhan rakyat ha orang kafir waqalan allaziina kafaru aiza kunna turaban wa abaana inna la Perkata eh orang-orang kafir pada zaman-zaman dulu lagi. Boleh jadi lonni pun duk ada lagi orang kafe duk kecek macam ni. Ya itu gapo? Dan orang-orang yang kafe berkata, Ado, kau sesudah kami menjadi tanuh dan juga datuk nenek kami menjadi tanuh pula, kau kami semua akan dikeluarkan dari kubur hidup semula?" Ni kata-kata amat tak orang-orang kafe yang tuherayat beberapa kali di dalam Quran. A idza kunna wa abauna a lam ba'utsun a inna lamu khrajun adakah kami akan dibakit semula adakah kami akan dikeluarkan daripada kubur semula Ini ni Tuhan royak acak-acak kali nak wujud jadi orang okay, kafe sebenarnya. Tidak? bila pergi baca Quran walaupun dia tak pandai bahasa Arab tapi apa bila dia pergi baca maknung Quran tu dia akan telitah dalam otak dia eh Bapak oh, boleh kera'ah Itu heraya lah ni acak-acak kali Wallahualam lah Orang-orang kafir setengah Orang-orang dia lah katanya dia baca Dah kera'ah Habis buah Saya mikir sorry. Wallahualam tak, Jadi tak tak tertanya dia katanya Hak mong duk baca tu mong baca Habis kau kamu baca Setengah-setengah surah Duk cari benda-benda Hak mong nak tahu lah tapi kalau dia baca daripada awal sampai akhir cerak dia kena telitah dalam otak dia go tu go ni go tu go ni go banyak kala wallahualamlah saya dengar daripada setengah-setengah orang -setengah kafir dia katanya dia baca Quran hak terjemah bahasa orang putih orang oh, Cina ni dia ngaji chop Amerika dia kata dia baca mano Quran baca baca baca, baca. sampai bila dia kecik pun dia reti ha Islam go tu go ni ni ada sebahagian orang-orang yang dia kecek atau webti selalu katanya dia biasa baca quran dan sebagainya Orang kafe kata lagu mana lagi laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl demi sesungguhnya kami telah dijanjikan dengan perkara ini ni orang kafe di zaman nabi dan di zaman tiap-tiap nabi pun lagu tulah yang kecek kami sudah telah dijanjikan Dengan perkara ini Kami dan juga datuk nenek kami dahulu Kalau kita buat jadi gambar mudah-mudah Puk-puk kafe hidup kecik depan Nabi Eh Mundut rayak Allah tu lah Dulu Tuk Nenek Puk-puk aku pun Tuk Nenek duduk bagi lagu tu Katanya Nabi sampai dulu, orang sampai dulu Duk rayak katanya Dia mati, hidup semula Eh Ha, gitu. pen pen pen Sebab tu, orang-orang kafir, apabila dia kecek depan Nabi ni, huarah, ya, jadi benar. Hamada, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, eh, Acum Hiduk orang mati. Orang duduk dana kubur dah, hidup semula, yang merayak kepada orang hidup ni. Kata, duduk lagu mana? Itulah Allah Ta'ala, yang awak turun ayat. Walau nazzalna Wa mautah, Wa alaihim kulla syai'in ma kanu Kalau lah kami waktu itu Melaikah Buka latih Nabi Melaikah Melaikah orang mati dah mai duduk kecek dengan orang pokok-pokok pasal yang degil pala keras Wa hasharna alaihim kull shay. Dan kami bakit semua hok mati-mati dah. Go goni, going goni. to Hok duduk lama dah dok dalam tanah. Jadi tulai jadi jadi habuk habis dah. Mai duduk depan qubulan mai duduk depan pak. Maka nu yu'minu. Nasaiyo mereka itu dak akan berime juga. Masya-Allah. Ani nak ayat katanya orang hok tak sahih berimeh dah walaupun mari gajah lima sekali pun. Dia tak sahih berimeh. Sebab tu dia katakanlah kami dan tok nenek kami kami dahulu dah. Biasa dok sebut dah. Orang-orang nabi-nabi sampai dulu dok wayak lagu ni. Hal ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kalau. Ha tu lagu tu. Allah teruk dah. Orang okay, kafe, kau tak percaya kepada kebangkitan ni. Lagu tu dia kata, "Asatirul kalau dah kalau qira' qira' perkata'e perkata'e kita-kita pada zaman dahulu dia katanya asatirul awwalin. Asatir artinya tulis sel-tulis sel biasa daripada sitr Sutur maknanya bantat. Seturun maknanya bantat hok kita tulis tu. lah bantat tu dia panggil seturun. Asatir maknanya Cerita-cerita yang ditulis beberapa Baris Bila baca apa tu? Cerita tu cerita dongeng. Cerita yang tak ada Tima tipai Tak tahu katanya suk mano tu je Itu je panggil asatir Asatirul awal ini maknanya Cerita yang dulu-dulu duduk Tak ya. katanya kubur mano. Tak tahu suk mano. Itu lah Orang kafe pun kecek macam tu. Alhamdulillah, tuhan mulia. Kau siri di bon ke. lahir, kunjungi. Bagaimana akibatnya? Aku Mananya, melihat. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat tu repengacuh lagu mana dah tak percaya kepada nabi-nabi duk royak. Ha nah, tulah, ayat saya baca panggil sat ni, tapi dia terjemuh hanya sekodang ni. Pastu dia tengok dalam tafsir pun, jadi tak panggil sangat dia hurai. Sebab apa? Sebab ayat-ayat pasal ni ni dia ada dah Belum pada ni ayat yang sangat banyak dah. Sebab tu dalam tafsir pun dia royak, sekodang sikit-sikit kupah-kupah ambil ayat al-Quran mari bubuh-bubuh bubuh-bubuh. Sebab benda ni benda maklum dia panggil gitulah. Wallahu alam, kita sambung semula esok ayat seterusnya. Wassalamualaikum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.